Kemudian ada Ace of Pentacles. Kemudian ada The World, ya The World. Oke, okay. dari kartu di sini yang aku lihat mungkin ada seseorang yang dia itu kayak mengucapkan rasa terima kasih atau nggak tahu kayaknya dia bersyukur banget, ya. Ketika bertemu dengan kamu, dia ngerasa cinta, ngerasa ada ketertarikan gitu ya, sosok ini. Selain itu, juga yang aku lihat di sini, sosok ini kan dia tertarik dan terpukau gitu ya, sama uh, pesona kamu. Dan yang aku lihat di sini ada juga ya, yang memang berpotensi ke arah cinta. Ya, rata-rata yang aku lihat di sini dari empat ya, ada empat. Ada empat orang yang masuk dalam kehidupan kamu. Kemudian, juga untuk beberapa orang, ada dua orang di sini. Uh, jadi, dua orang itu nanti bisa aja dua orang ghosting, dua orang yang memang benar-benar serius gitu ya dengan kamu. Jadi, dua orang itu cuma tertarik, tapi sementara doang. Kemudian, untuk dua orang lagi, dia tertarik karena persona kamu terpukau kemudian dari situ ada ambisi ada obsesi gitu ya untuk bisa memiliki kamu di sini yang aku lihat udah pasti memang ada kaitannya ke arah di sini uh, keuangan gitu ya keuangan itu bukan berarti uh, kamunya yang minjemin atau mungkin dianya meminjamkan gitu enggak tapi di sini yang aku lihat uh, potensi yang ke arah cinta itu justru yang aku lihat uh, dia yang royal banget sama kamu. Dia yang royal banget sama kamu itu bener benar akan sangat amat nyaman dalam jangka panjang untuk kamu ke depannya. Bisa jadi kalau memang ada potensi kara cinta di sini aku lihat bisa jadi kara yang serius gitu ya. Ada hubungan yang serius antara kamu dan dia. Gitu. Ya, dan itu merupakan hal yang mungkin nanti baru gitu ya untuk kamu. Untuk beberapa orang di sini Uh, bisa jadi pertemuannya itu ada di bulan Mei ya, kemudian juga mungkin ada di bulan September ya dan mungkin di tahun depan gitu bisa juga yang aku lihat ya untuk empat orang tadi ya kalau kita membahas mengenai empat orang tadi karakternya memang beda beda dengan keunggulan dan kelemahannya uh, beda beda juga gitu ya tapi yang aku lihat di sini hanya ada dua orang itu ya yang mungkin Sangat amat stuck gitu loh dalam, uh, dalam pikiran kamu gitu ya Maksudnya kayak dua orang ini tuh Bener-bener bukan orang yang sembarangan Gitu ya bukan orang yang sembarangan Jadi uh, ketika berhubungan dengan dia Itu menarik gitu lah menarik dan Bikin nyaman gitu ya bikin kamu nyaman Jadi yang aku lihat uh, Dari dia juga otomatis ada pesonanya juga gitu, gitu kan. Jadi ketika kamu dan dia bersatu itu udah klop banget gitu lah. Jadi nya dapat kemudian juga satu frekuensi gitu ya. Frekuensinya dapat banget gitu lah. Ya aku lihat seperti itu. Kalau dari zodiaknya kita lihat di sini. Ya. Nanti kalau pembacaan untuk zodiak ini kalau nggak sesuai juga tergantung ya, tergantung tiap orang di sini. Pasti beda-beda di sini. Ada Gemini, kemudian Libra, terus kemudian juga ada dari sisi Aquarius. Kemudian, untuk Pentacles, di sini ada keterkaitan dengan Capricorn. Sesama Capricorn, ya, bisa jadi juga dari Taurus, kemudian dari Virgo. Kemudian, di sini the world ada kaitannya dengan. Uh, seseorang yang memang punya segalanya gitu ya punya segalanya dan kayak kamu tinggal milih sebetulnya ya yang mana yang cocok untuk kamu kayak gitu oke kemudian kita lihat dari kartu zodiaknya di sini ya untuk beberapa orang ini secara khusus ya ada ke arah Neptun berarti ke arah Pisces Kemudian, ada Pluto di sini. Pluto ada kaitannya ke arah Scorpio. Kemudian, ada kaitannya dengan Uranus. Uranus itu ada kaitannya dengan Aquarius. Ya, jadi, dari zodiak ini bisa juga, ya, bisa juga uh, sangat amat berkaitan dengan kamu, sangat amat uh, menarik perhatian kamu, ya, dari zodiak yang ada dalam uh, layar gitu ya kita lihat di sini untuk beberapa orang energi lain mungkin gitu ya pembacaan untuk kamu di sini uh, Capricorn ya potensi cinta yang ke arah lain gitu ya kalau kamu tadi kayaknya aku nggak resonate sama pembacaan yang tadi kita lihat di sini pembacaan yang berikutnya ada the chariot the chariot di sini aku lihat nanti bulan juni ya pertengahan bulan Eh, akhir bulan Juni sampai dengan uh, Juli pertengahan itu yang aku lihat uh, kamu bertemu ya dengan sosok ini mungkin uh, bertemu dengan sosok yang baru bisa juga yang aku lihat di sini antara sosok lama dan sosok baru gitu ya jadi uh, tergantung dari situasi dan kondisi kamu saat ini ya lagi dealing atau enggak karena kamu kalau kamu lagi dealing dengan orang lama berarti orang lama kalau nggak ada berarti dengan orang baru ya terus di sini ada the devil, itu kayaknya satu pemikiran sama kamu jadi mungkin ada kaitannya ke arah keras kepala gitu ya dari dia gitu karena eh, apa ya kalau bisa dibilang egonya sama atau keinginannya sama prinsipnya sama gitu kan kemudian juga sebetulnya paham gitu lah masing-masing ya sama-sama eh, paham dan bisa jadi di sini sama-sama skor eh sama-sama Capricorn juga gitu ya kalau dari kartu kelihatannya memang demikian yang aku lihat di sini. Terus di bawahnya tuh ada dua-dua gitu ya. Mungkin untuk single parent ya bisa juga yang aku lihat di sini. Oke itu yang kelihatan di kartu. Bye-bye sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.